Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, Cara beliau ibadah mbek pangeran. Hmm. Misalnya kalau beliau kalau malam ibadah apa? Ya Rabb ya Syahid ya apa ya Khaliq ya apa, retis atau alfa. Setiap kali itu punya pilihan asal khususnya. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, di satu napa? Alfa. Kalau saya biasanya kalau orang koran milih 2, biasanya ya Hayya apa ini apa sampean sampean milih cara kapitalistik ya rezak. Nah itu ya roza. ya wahab wah. menurut saya milih cara abah kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental eksplosif eh, itu biasanya irisan eh, wijek eh, transaksional sih abah. Misalnya ya wahab abah. Abis mulai kurang ajar mengira tidak bisnis itu sih Bidennya sendiri kasihan tingkah, ngasih ada proposal yang pengek? Hmm. Padahal dari wiridan para wali ini, kelihatan sekali bahwa beliau-beliau ini memposisikan diri hanya miskola darah koyok sak mijisawi, toso. koyok sak semut ireng, sanging cili Misalnya, Ya Rabbu, Ya Mukhid, Ya Syahid, Ar Rabbu Syahid Kali Sablul sih yang paling diucapkan tuh Al Mughid, Syahid kalau kayak Ibnu Abbas Nabi Sidir paling sering ya kayu ya koyum, saya ya kayu ya koyum. Makanya Nantikan Ibnu Abbas tidak ada sifat Allah yang disebut fijan di Al Qur'an. Ketika Allah mensifati sebagai anjala kitab atau Al Qur'an, kecuali sifat Ya kayu. Koyum, nah, misalnya Alif Lam Mim, Allahulahillahillah la walhayyul koyum. Misalnya dalam Qur'an tentang anjala alaikal Kitab, itu mesti sifatnya afayul, kayu koyum. Misalnya ya.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 Watak-wakal, -wata kalau hayil lagi, buat tawakal, kalau tidak ada yang urip, seorang hati biasa pun tidak urip muka. Tapi orang yang sudah usul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mah tahu guru, ngertiin dunia urap penting, sadar betul pentingnya sifat di hati Yunobo. Karena satu sifat, mana tidak ada transaksi sama sekali? Tidak ada kepentingan bahasa Ria, tidak ada mayat, ala kufil holgi, wabi khas insan, wabi khas jadi holgi. Satu sifat, yang benar-benar jujur, original Ya Allah, zat sing itu, di Fatihah muridku keuntunganku. Makanya, di Fatihah harus zat sing akan yang rezeki ini, Farujuh Nabi. Apa namanya yang meniara, manir, apa namanya yang berisi Ya Latif, ultuf, tidak sahabat. Oh, itu semua komersial, Faris. Ya Latifan, pititul, ultuf, ini. Semua transaksional. Kenapa? transaksional, satu kontrak dengan Allah. Nak jenengan ya Latif diultuh Nah, nak ya Rahman ya Ir. wow Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahimin, Ya Rahman. Ya orang enggak apa ini sifat-sifat awam. Artinya sifat-sifat sing orang awam tuh seneng. Ya Rahimin, Ya Latif Ulthof. jadi itu memang baik, dibantu bangku ndok klenik, ndok danyang ya Ibu-ibu. Tapi ada unsur naifnya, di mana nyifati Allah berdasar transak, ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, tidak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah, Ya hayu, ya hayu, wa tawakkal ala alha ya Allah, sembun mati dari gaya mensifati awal ini kelihatan ya Allah zat sing urip semurah mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gusti kula melitene ini, nggih sok ben mati tuwek rentang Makhluk sak menten kabeh sing aji pula sak dunyo kabeh ora ono gunane kabeh. Berjumen mate kabeh mudhar kabeh batang. Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya hayyu apa itu penuh. Penuh di dah, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Sikula selontos mati makhluk kabeh mati. mati, mati. mati, mati. mati, mati. mati, mati masal mati HP sistem besar mati HP tapi tidak orang tapi itu rota-rota ngomong, kata tapi, jadi murid- mursi rota-rota yang di Ya, tapi nata tawar ini kita prasiam, cuma ke Singapura kamu kan? Ada Singapura ini mau ngakeh jodoh dia. Nah aku lama Singapura mungkin bener atau enggak, kan repot. <SILENCIO> <SILENCIO> Kena dititain itu betapa hebatnya Quran sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan ismul azam yang disifatkan Allah di dalam Quran, kayak Yahya hayu ya. Ketika diwata wakal alal fajr lagi, lah. Kena jiditan. Umumumlah tetya hayu ya kayum, pilihlah wiridan yang dal jalal level, sirdat yang penuh keagungan. Orang melihat kafe sing ngugel balik, ya wapap ya lah, biar untuk tidak lari. Ya, saya rapiin air. Memang gak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya. Oh, misalnya mau nih ialah tipu beng ya anak ya kok ini beng satu. Ya, berarti nggak nih satu, kok mabiro. Oh, takut ialah tipu ya hilang malah janggal. untungnya apa, oh, buang kemudian difade. Wah, ya, Ini kecelakaan, ya pokok-pokok tapi emang tidak apa-apa, mau makomnya begitu, mau apa? mau kelasnya begitu? tapi kita dilatih dilatih sama Rasulullah untuk memilih sifat-sifat yang tidak transaksional coba sama lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat salat misalnya saat sholat kita pas kukuk Subh'ana Rabbiyah Al-Azimiyah dihenti izah sing agung dan sing moho layak dipuji <coughs> nggak barang itu ya, Raksana lakal Hamdumil Ustamawati amil ulf, nggak sujud ya Subhan Rabi al saya nggak sih ini apa sih, ngadari produksi yang menyalatif ya, Raksana ya, itu apa itu udah ajaran yang sering diutarakan utara Nabi Muhammad memang tidak salah, kalau salahnya nggak tapi kita akan selalu terbiasa hubungan dengan orang ikhlas, namun nggak terus-terus terbiasa hubungan transaksi. Makanya itu kita baca terus, manjan trend kita kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi, faabiye ya? sokati volumenya no? Dikurangi, ya yeah. Porsinya napa? No? Pun Dengan paham tauhid kayak tadi liwat riwat yang sopisa, maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu -beliau kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya mendikan iki Allah lagi juga inarop di kota rodi mislah nafsi nafsi, nabi Ibrahim pas sehingga ketika dimohon sapaan diken nafsi